Welcome to H2R Asikin Music Channel, Let's Go Play! Keutuhan Kau dan aku Biarkanlah Aku memiliki Semua cinta Yang ada di hatimu Apapun kan ku berikan Cinta dan